Gas, aduh, oke, okay, oh, guys Wah salah Aduh woi, gas, bocil woi, Aduh Bocil woi, woi, bocil woi, bocil. woi, bocil. woi, uh remang kata balik remangkat iya gitu iya remangkat eh kain barang kain benda salor kayak anak wongkacu mancing daratan iya mancing ketek iji ya kan boh orang bisa di bisa lu kencang kencang ini kencang epol lebih rentet. Di Burma, yes. lagi 4000, 4000, 4000, kemarin lagi, 4000, eh. lagi, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, kayak eh, artisnya Mister kan. Kempul oh, uh. umpannya <Gengar>. banyak pantok ikan kecil banyak salpun, Kandat... uh. subscribe enggak Oke, okay. sobrok-sobrok deh. Iya, eh, eh, guys. eh, eh, eh, eh, perdana. eh, eh, eh, eh, eh, Sang bos paling enak bos mancingnya bos ini bos. Cepat nah. guys, cepat guys. Babon, babon. Aduh, aduh bos Waduh. Uh, Oke, okay. siap, siap, siap, siap, siap. Nah, sini. Tempatnya bos. Nyoba bagian madah, iya masalah. Aduh. Kuwe hulek e mau tiba, bos. waduh hulek tiba, bos. Sih masuk tempatnya baru satu biar matinya nggak hitam nggak putih lah tengok ya sikanya guys kayak macam di kolam renang guys Nah. padahal di rawa-rawa tapi kecepatnya kayak di kolam renang Wih, trek lagi guys! Trek lagi guys, coba track. guys! Aduh, aduh, tunggu guys! Hmm, cepat guys! Wah, oh, mancing kayak neng kolam ini, Aduh Wah, oh, neng kolam, neng iki seneng mancing ini! Bayangin, ini seneng nih mancing Aduh, bos, bos! Sayang bos, nyewarna mandi mancing, bos! domai aduh luput ya domenanya besar aduh luput banteng Nah, tengoklah bos. Tengoklah masih hutan alas. Rune hutan alas ya, bos ya. Per sawitan ya. Tapi iwak ge kuyuning kolam. Ah iya. Telang hmm. itu. wak Tapi gimana, banyak lagi lari nari tuh, ha. di kolam, jangan, wak. Ini cepat, ini gerombolan cepat ini. bantu nih teman, mm hahaha, -hmm. cici dik tapi kok, ah, iya, jangan yes, cepat maning, iya, yes. cilek guys, uh, hi, anak aneh, ikan aneh guys, anak aneh guys, wuih guys. Yes. Oh, masuk nengring kandangnya, glove rah, -glo. Oke, okay. lebok na, na, lebok ada, masuk si, ya, yeah. okay, lebok na, baik hmm. ini area mancingnya, spot mancingnya ini di darah, taluk Kuantan ini di jelasnya di daerah koto baru kecamatan sini hilir wih dapet bos ini bos uh, ah ada pakan baru Rio nih bos bos, dapet besar nih bos ah malu guys enggak apa-apa bos ini bos Panto guys Panto <laughs> bos aduh, waduh oke dapet Panto ini loh kita guys cuman kawan minta kita tahu, Panto Panto masuk juga Panto punya bibirnya sobek bebek saatnya pulang. Nah. Adem. Wih, ada banyak rekan. Super kan? Halo, lu. Main, guys. Lumayan. Jadi, nah, ini, ini yang bapun, bapun. Ini, nah, super ini. Nah, ini super ini. Nah, ini super ini. Si bos. Tanggung dulu, Bos. Tuh, tengok. Oke, selamat pulang dulu. Assalamualaikum dulu bos. Yuk pulang. Nah, Oke. Okay. Nah, ya, assalamualaikum dulu bos. Kita mau pulang dulu. Oke. Nah, okay. nah. Kira -kira kita lagi rekan sekitar nih. Uh, banyak juga macam. Keras. Perdana, gitu. Perdana keras. <laughs> hmm. Tahan dulu guys. Wah, ini yang super ini banyak kali nih, kayak orang jaring. Ah, aduh, mau lebih orang jaring, guys. Nah, tengok, guys, sama lebih orang jaring dapatnya spat. Wah Coba, dilar, guys. Boleh balik, boleh. Mana betakur? Makanan, tengoklah. Wih, mau lebihin orang jaring. Nah, nih orangnya nih pemancing-pemancing wah, nah, itu nah, lagi tuh eh. ha <laughs> aduh oke, okay, udah pulang dulu bos assalamualaikum bos lalu, kita dah, dah sore. Dah sore. pulang kita guys, udah sore udah sore pulang-pulang besok lagi lanjut oke okay, guys kita masak ikan tadi kita mancing nah ini Wih, tidaknya lebih goreng, oke. pokoknya guys, terus cepat tadi siang, masak sendiri, nah, nanti kawan-kawan datang ke rumah, tinggal mangan, oke.